Inilah hidupku Hidup seorang buruh kasar Di perkebunan kelapa sawit Jauh langkahku Meninggalkan kampung halaman Demi sebuah impian dan harapan Karena aku sadar Aku hanyalah orang biasa yang harus bekerja lebih keras dari yang lain Karena aku tahu Di rumah sudah ada yang menunggu diriku Yaitu Orang yang aku cintai Anak istriku Waktu demi waktu Terus berjalan Mengiringi langkahku Gerik mentari panas Membakar tubuh ini Seakan memacu semangatku Untuk terus bergerak cepat Menyelesaikan misi ini Tetes keringat yang mengalir di sekujur tubuhku Seakan tak berhenti Untuk terus melangkah maju Untuk menggapai semua impian ini Tuhan semoga engkau menjawab pintaku Waktu demi waktu terus berjalan Mengiringi langkahku